Jadi sorotan 10 potret mesra Nella Karisma, dan Dori Harsa. Dua musisi dangdut Nella Karisma, dan penabuh gendang Dori Harsa dikabarkan punya hubungan spesial sejak beberapa waktu lalu. Kedekatan keduanya menjadi perhatian netizen setelah Dori memberi komentar manis untuk Nella di media sosial. Mulai dari membenarkan komentar hingga mengunggah foto kebersamaannya dengan pendangdut asal Kediri ini. Seakan ini membuat masyarakat semakin penasaran dengan hubungan mereka, Nella menunjukkan permasalahannya dengan Doni dalam sebuah video klip lagu kolaborasi yang berjudul Banyu Moto Sangat serasi begini momen romantis Nella dan Dori. Begini kedekatan dari dipamerkan Dori di Instagram yang mengundang tanya netizen. Walah hasil netizen juga dibuat bawah akan hubungan Nella dan Cak Malik Pria yang dikabarkan sebagai suaminya menapik tuduhan netizen Dori menyangkal apabila dirinya disebut perebut istri orang. Tak hanya lewat pembalan, Dori dan Nila juga menunjukkan kemesraan mereka melalui video klip hasil musik kolaborasi mereka melalui video clip banyumoto ini. Dori dan Nela diceritakan menjadi sepasang kekasih yang terpisah jarak. Begini, meeting Dori dan Nela saat harus menanding dua. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.